Oke, okay. <tis> okay. yeah, emak kota nyim pecah makotanya sia mampus ktt usia enam sia auto sempak ngani sempak sional usia <tis> <tis> nah, enam gas kun ah stay tun Iya kita ini ada, -ada di dalam gamesnya ya kawan-kawan semua ya He, uh, seperti biasa uh, Kalau main si Aki ini ah, Mamang Joni mainnya di boss win 168 ya kawan-kawan uh, uh, Kita bawa modal gocap aja ya uh, uh, seperti biasa kita spin spin santuy dulu ya Di bet 120 ya kawan-kawan DC nya di onin ya kawan-kawan semua ya uh, uh kita lihat nih dapat apa ini ya hari ini Mamang Joni ya Aduh dua lagi sayangnya oh uh, buat ini kalian semua ya yang mau giveaway mingguan dari komunitas Mamang Joni hayu atau gabung ya akan dibagikan setiap hari Selasa tuh giveaway mingguan buat kalian semua uh, makanya gabung komunitas Mamang Joni ya Hadiah utamanya satu buah handphone cantik ya buat kalian semua ya he, yang mau masuk yang mau ikutan, Hayuk atau gas kun ya he, he. nanti Mamung Joni sematkan di kolom komentar ya nama komunitas Mamung Joni ya komunitas KSS, komunitas Lotek Santuy ya kawan-kawan ya, he, he. Hmm, hmm, aduh ya mana ini aduh oke. Okay hai ay toto saldo toto waduh waduh nyedot nyedot cu ini mah tuh udahan atuh gini mah weee taunya dikasih ya di menit menit terakhir saldo habis kita wahahah mana atuh ketawa we si akimah hahaha, hantam siah aduh kautinya bayamayannya ditabung dikumpul dulu oke Wah ha, ha, ha, ha, ha, oh, wow. oke ada. Oh duh Mayan. Oke kali tiga kali tiga cantik ya dikasihnya ya tapi nggak apa-apa nambah-nambah. Nah pas buat kocok mengkocok lagi ya kawan-kawannya ini Maya namanya gratisan Maya ditampi tapi kalau bisa mah kudu jackpot hehehe. Ya namanya juga orang mau pasti inginnya jackpot ya kawan-kawan ya Aduh sayang itu kotanya satu lagi Anjim goblay Oke biru sia. Oke. ya. Oke kota anim pecah mahkotanya sia Mampus kakek Jeus, jahanam jahannam siya Auto sempak gak nih Sempak sional. Sempak si kakek memang wangi Oke okay, mantap mana lagi atau oke okay, cincin hijau. Aduh sia boy aduh sia boy. Wah, wow. waduh waduh waduh waduh kalian yang meni banyak ya. Aduh suka tu pecahanananya lu banyak oke okay, oke okay, mantap. Cawan. Uduh mantap kuning auto jadi di siyah He hejo satu lagi. Tidak dikasih, tapi nggak apa-apa ya. Kalian yang udah banyak ya, super bagong. Cus, ah, terakhir Aduh, masih dikasih terakhir kan? Eh, nggak jadi rungkat nggak jadi rungkat Iya, e, dikasih lagi ya. Dua ratus tiga puluh kayak adaan ya. Oke, okay. uh, ini banyak ya. Kita lanjut kocok mengkocok lagi ya. Oke, okay. oke okay, ya. Rusia, aduh. Di komunitas Mamang Joni juga ya, kawan-kawan Mamang Joni kasih info ya. Kalian bisa minta pola-pola cantik. Selain itu kalian juga bisa minta XTP XTP yang bagus yang lagi bagus apa bang. Ini main apa bang nanti. Nah di sana kalian bisa tanya-tanya berbagi info seputar. Slotek mania oh oh sugan we di sana juga kalian yang nyomblo bisa dapat jodoh eh oh, oh, sugan ya heeh oh, oh, dah jodoh mah jorok ya. kawan-kawan aduh satu lagi ya makanya ayo atuh ya, gabung komunitas Mamang Joni ya komunitas KSS namanya ya nanti Mamang Joni semakin di kalau komentar Ayu pada masuk semua oke okay. aduh Siapa mana ya mari kita guncangkan dunia perselotan indonesia langsung kita baikin aja oke oke oke ya umahnya. tanpa pikir panjang oke kaldu kaldu oh, oh, kaldu yang baik dong kuning lagi mantap jiwa diulti boleh mantap ditambahin kali empat Udu udu udu udu hijau di malah ditambah kaldu si akimahnya, mukanya pecahannya ya dapat mega mendung aja, mega mendung mega mendung, hantam lagi kaldu mantap jadi biru auto jadi juga, udu pialanya juga ikutan hijau, oke mega dulu juga, oke hijau lagi, piala anjim ah, nggak ada ya nggak apa-apa nggak apa-apa ya, uduh, uduh, uduh, uduh super bagong lagi kawan-kawannya udah balik modal ini ya, oke okay. oke, okay. Aduh loba lobating ultina pecahannya Cuman 300 ya, Waduh duh wow wow ha ha ha mana dari Ultina wahahaha weh ayo siap ya Aduh Aduh ini banyak juga Aduh siap Boy kaldu-kaldu cantik berkembangan di mana-mana Mamang Joni jadi sempak nasional ini Maya Aduh kali tiga kali cantik oke okay gomong joni suka kaldu-kaldu cantik asal banyak ya kawan-kawannya banyaknya nyepet ya kalau rumahnya sempak lagi sempak lagi sempak lagi mantap ya Oke mantap aduh sih terakhir kan Atuh Oke, woi ani ulti lagi Aki kaldu nggak apa-apa kaldu juga kaldu Aki mana kaldunya mantap dikasih kaldu ya kawan-kawan sepak nasional lagi sepak nasional lagi ya uh, uh, ya lumayan ya kawan-kawan ya udah ya, he kawan-kawannya memang Joni pamit dulu untuk diri ya kawan-kawan semua oke okay?